Ada kabar spesial datangnya dari akun hip500 mengenai idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Kali ini persahabat ya ada sebuah pertanyaan kepada Papa Bilar mengenai program, program anak nih persahabat Ini ada sebuah ungkapan ya dari Papa Bilar mengenai belum berencana tambah anak dalam waktu dekat Kita simak kalimat yang diungkap oleh Papa Bilar Belum istri saya akan sesar Masa saya langsung gember kasihan. Minimal idealnya tuh 3 tahun Baru nanti kita memikirkan anak selanjutnya Kalau kita sih jujur pengen punya anak kembar ya Katanya tuh Masya Allah Lesti Rizky Bilar ternyata menginginkan Punya anak kembar Kita aminkan, kita doakan juga nih persahabatnya Semoga Abang El mempunyai adik kembar ya Dan kita salpok juga kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Udah ganteng pengertian pula dengan kondisi istri Masya banget ya Papa Bilar Luar biasa Komentar banyak sekali Tentunya diberikan oleh Lesla Lovers Kita lihat persahabat dari Sri satu mengatakan Suami idaman, semoga pernikahannya langgeng Amin Mudah-mudahan ya Rumah tangga Lesti dan Bilar Ini sakinah mawadah dan warohmah kita lihat juga persahabat di kalimat komentar selanjutnya dari akun Ria Dahlianti mengatakan Masya Allah, Bismillah, semoga Allah kabulkan harapan Leslar, amin. Mudah-mudahan ya harapan Lesti Rizki Bilar punya anak kembar dikabulkan dan diinjabah di doa-doa yang diberikan, amin. Kemudian persahabat vitamin bahagia pun hari ini kita dapatkan di postingannya Pub dance ya. Alhamdulillah, sekian lama menunggu asupan vitamin bahagia. Akhirnya muncul juga Abang L ini gemes banget lagi digendong oleh Opa Daniel. Wow walaupun ngecas nih, persahabat ya terlihat Abang Fatih ganteng banget dan sangat-sangat menggemaskan. Masya Allah banget ya, kita lihat juga kalimat dituliskan oleh Opa Daniel. Abang L mau minta digendong Opa ya, katanya tuh. Wah, wow. sudah lama banget ya nggak lihat. Abang El digendong Olah Opa Daniel akhirnya, digendong juga hari ini, Masya Allah banget ya, lagi di rumah Leslar. Doakan selalu untuk keluarga besar, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu, amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya, kita lihat dari akun mr.mrs.mrb underscore mengatakan, Masya Allah, fotokopi Opa Daniel nih, katanya tuh aduh, banget ya, kita lihat juga. Komentar selanjutnya diberikan dari akun Instagram ngeles.sampai.halal mengatakan Papa berasa gendong bilar ya pap, katanya tuh Aduh, Masya Allah banget ya, pokoknya bahagia sekali Dan kita lihat juga komentar selanjutnya Dari akun Tehrara25 Masya Allah udah lama gak lihat abang L digendong opanya Katanya tuh, Alhamdulillah hari ini spesial ya Dikasih kejutan oleh opa Daniel Dikasih kejutan oleh opa Daniel yang lagi ke tempatnya Lesti dan Rizky Bilar luar biasa idola kesayangan kita apalagi Abang L ini selalu membuat kita makin semangat ya semoga menjadi anak yang soleh menjadi kebanggaan kedua orang tua selanjutnya persahabat ada info juga dari Ibu Siwi mengenai acara dangdut Akademi Audition Akademi 5 nih persahabat ya disimak di kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Siwi info terupdate A 5 The Academy is back, saksikan perjalanan awal para calon bintang dangdut Indonesia bersama juri-juri yang luar biasa. The Akademi 5 Audition mulai Senin, 18 Juli pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Jangan lupa persahabat ya, Academy 5 Audition itu akan dimulai hari Senin tanggal 18 Juli. Doakan selalu yang terbaik untuk Bunda Lesti ya, mudah-mudahan sehat. Dan selalu bisa menampilkan penampilan terbaiknya di Dangdut Akademi 5 Kita sedang gak sabar banget menyaksikan penampilan Bunda Lesti di atas panggung nih Doakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menggambarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.